Inilah lima aktor laga era 1980-an nomor 3 masih sakti sampai sekarang. Pada era 80-an banyak bermunculan film laga di Indonesia yang menampilkan aktor-aktor berbakat. Mereka adalah aktor legendaris dengan kemampuan bela diri dan akting yang memukau para penonton. Siapa sajakah aktor laga yang bersinar pada masa kejayaannya? Berikut aktor laga Indonesia yang dirangkum tempo dulu channel satu Aven Christie Aven Christie merupakan aktor yang banyak berkiprah di film laga sejak tahun 1982 hingga awal 1990-an selain bermain film Aven juga sempat terjun ke dunia musik dan mengeluarkan album berjudul Di Sini hanya ada cintamu pada tahun 1982 di bawah bendera AA Rekor, dan distribusikan oleh Musika Studio. Pada tahun 1989, dia juga pernah membentuk grup vokal bernama Jabrik bersama aktor-aktor seangkatannya antara lain Advent Bangun, Fatli, Cok Simbara, El Manik, Leroy Osman, Hari Kapri, dan Alan Wari, dan mengeluarkan album berjudul Kutakatik. 2. Adven Bangun Adven Bangun jadi salah satu aktor laga di era 80-an Adven Bangun adalah aktor yang sering kali berperan dalam film-film laga pada dekade 80-an Terlahir dengan nama Thomas Advent Parangin Angin Bangun Pria kelahiran Kabupaten Jahe, Sumatera Utara ini sejak kecil mendapatkan didikan keras Ayahnya, MP Bangun, merupakan seorang jaksa yang sangat ketat menanamkan nilai-nilai disiplin dan kejujuran. Tahun 1971, Advent Bangun menjadi juara nasional karate dan selama 12 tahun berturut-turut terus menjadi juara satu nasional dunia karate. Dan dunia karate pula yang mengantarkannya menjadi artis film laga, tak kurang dari 60 judul film pernah diperankan. Film pertamanya adalah Raja Wali Sakti pada tahun 1976, kemudian menjadi pemeran utama bersama aktris Eni Betrik dalam film Satria Bambu Kuning. Tahun 1985, Anita 1984, dan dendam jagoan 1986, sejak tahun 2001, Advent Bangun beralih menjadi seorang pendeta dengan nama barunya, Pendeta Muda Thomas Bangun. 3. Berry Prima. Hubertus Berry Knotz Prima atau sering dipanggil Berry Prima adalah seorang aktor keturunan Belanda dari sang ayah dan ibu yang berasal dari Indonesia. Dia adalah anak keenam dari 10 bersaudara. Pria ini pernah menikahi aktris Eva Arnaz namun bercerai. Lebih dari 60 film dibintangi lelaki bernama lengkap Hubertus Berry Knotz Prima sejak 1978. Tak hanya di layar lebar, dia juga aktif membintangi sinetron hingga saat ini. Karena itu, Barry bisa dibilang sebagai aktor laga yang masih sakti hingga sekarang. 4. Willy Dosan Willy Dosan begitu akrab dikenal sebagai aktor laga Jung Chen Li yang lebih dikenal dengan nama Willy Dosan atau Billy Chong adalah seorang aktor keturunan Jawa dan Tionghoa. Dia pernah tinggal di Hongkong Taiwan, Jepang dan Amerika Serikat selama beberapa tahun untuk mempelajari dan menekuni film bergenre laga. Pria yang pernah menikah dengan penyanyi Betaria Sonata ini pernah mendapatkan Best Newcomer. Pada International Movie Academy Award di Italia pada tahun 1980-an. Lewat film Crystal Fish. Selain itu dia juga membintangi film Sapu Jakarta tahun 2000, serial TV Deru Debu 1995, serial TV Pembalasan Si Pitung 1977, dan lain-lain. 5. -lain. Baron Hermanto. Baron Hermanto masih aktif main di film dan produksi sinetron Laga. Pria yang memiliki nama lengkap Bambang Hermanto itu mengawali debutnya dalam film Permata Biru bersama Meriam Belina. Aktor senior ini juga sempat membintangi film Tiren. Dia adalah aktor Laga sekaligus sutradara. Di awal karirnya hingga akhir 1990-an, dia kerap kali membintangi film-film berjenis laga, tetapi memasuki era 2000-an, dia kerap mendapat peran antagonis dalam film dan sinetron yang dibintanginya. Film laganya yang terkenal saat itu seperti Tutur Tinular, Saur Sepuh, juga film misteri dari Gunung Merapi.